trotman dan kakung ganti jeng nirfoyo nir wikoro beruluh sobranggah yang satu hubah kyo kata menikut uki wajanin uh, mong sokolong laksita dan adi joro Atad witiwitono yang ada ibu juru <tik> juru ibu. <sumbo> <tik> Apa yang ibu sekalian jalan-jalanmile kau ingin tapi Ertoto keretas kalian sekarang paling minggu satu huter terpindu curigo panggil kalian warongko bebasan ketih rong teretes daging rong tempel balung rong cecek cek lelek sama kisah pun usman galadiyo sajuku sang jokongi sang kenyok Mang geowis menunggal ingkar, nunggal setiu, nunggal tekap, nunggal jati, nunggal hati, nunggal roko, nunggal jiwo. Mang prayat anyar wonten mataning boba bryayan jagat alagung. Perahu soper lengga. Nanti ada jodoh tanda ing nuningi coro anu upo corongat adat kerubukan. Anak catatan yang adat diwidono ing angtase lumampah wadah ing lalat tanding riki. Upo corongkerubukan huniko atau si pun bobot bobo timbang tandur kacar kucur. Windaar kembul, baru rau kakak semua putri, matiannya juga enggalan gak menikmatkan kekilapan, katang misal susu nono ningge, panjang pun, popo, laka saya setiap yuk hinderek mana yuk Keparaingun popo tuwen ibu engang manggu hati sekalian engang hami wohobutro amar kiosiwi mancing waten engsasono pagelahan kinarub yuk yuk sakunging pororat dang sentono rawi berbadan dan bun popo kairing Unggeling Gending terdetok sentono. Sampai rawu Norabu, nunung gitu mama yang ngerti. Coro candaib pun nunung ngerti coro su ke mana. Sanggyeonggoro lengka, Borobu paripurno laksi tani di jowo atat kerupukan. Sanggeng kambatan, kanti lulus rararjo niri mikoro. Eng samutaya ini Ingang salah singi pun pun pada dilumat di ati Jorosu kekeman. Anak ingasari pun ati Jorosu mendikukawibitan, langsung rumiin besan. Ingang tak sing mapan mantedi, Saswono palaleman. Pada kapak waktu muli keiring wonten ing sangat in, in in, in, kursi dampar wihoho. Waseger dihanam bisu kemibun ingang putro. Para sekalian para saking sekalian kapiwoto ungling kending Mugaten. Sagung para Adilengga, tuh kini berten, menghafurong Sri kebaran. Waten ing sasono wiwoho Tumuli kebaran hadirakan Tumamak ing ati coro canda ibun